Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Scorpio di bulan November tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Scorpio di bulan November tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Scorpio di bulan November tahun 2020. Jika kartu berkategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Scorpio di bulan November tahun 2020. Pertama kategori support energi kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan, selanjutnya support energi dalam kategori karir dan pekerjaan, selanjutnya support energi dalam kategori hubungan asmara Scorpio di bulan November tahun 2020.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 Four of Swords ataupun empat pedang. Secara umum Four of Swords itu diartikan menemukan jati diri, menemukan refleksi ataupun menemukan jawaban di dalam diri sendiri di saat semuanya sedang terganggu dan di mana seorang Scorpio mendapatkan suatu masalah ataupun kelelahan di dalam mengatasi kehidupan ataupun mengatasi masalah di dalam kehidupan. Jadi di sini menggambarkan. Kesehatan seorang Scorpio di bulan November tahun 2020 itu sedang mengalami penurunan di mana Scorpio sedang mengalami suatu masalah di dalam kehidupan dan di sini juga disarankan kepada seorang Scorpio agar menemukan jawaban terhadap masalah tersebut di dalam diri sendiri di dalam merenungkan masalah tersebut. Dan seorang Scorpio membutuhkan suatu refleksi diri ataupun ketenangan diri untuk menemukan jawaban atas masalah yang ia dapatkan di bulan November yang berdampak negatif kepada kesehatan seorang Scorpio dan berdampak negatif kepada sebuah beban pikiran yang didapatkan oleh seorang Scorpio di bulan November tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle. Secara umum Page of Pentacle itu Diartikan seorang anak, jadi di sini menggambarkan seorang Scorpio mendapatkan dua prediksi, yaitu yang pertama seorang Scorpio mendapatkan beban pikiran ataupun masalah di dalam kategori masalah seorang anak, dan di sini juga diprediksikan yaitu seorang Scorpio mendapatkan dukungan dan motivasi, serta doa dari seorang anak Scorpio agar Scorpio bangkit dan apalagi serta menjalani kehidupan sebagaimana biasanya. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, the Empress. Secara umum, di Empress itu diartikan seorang ibu yang memelihara seorang orang tua yang merawat seseorang yang lebih tua, seseorang yang berarti, dan keluarga dekat seorang Scorpio sendiri. Dan jika kartu di Empress kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Scorpio, di disini menggambarkan. Seorang Scorpio mendapatkan penurunan kesehatan di mana dua prediksi: yang pertama, masalahnya adalah masalah anak Scorpio sendiri; yang kedua, adalah prediksi seorang anak akan mendukung seorang Scorpio yang digambarkan dengan kartu di empress, yaitu keluarga Scorpio mendukung seorang Scorpio agar bangkit dan menjalani kehidupan sebagaimana biasanya. Dan di sini, seorang Scorpio membutuhkan refleksi diri bersama keluarga Scorpio sendiri di bulan November tahun. 2020 dan untuk kartu keuangan Soran Scorpio di bulan November adalah Five of Pentacles ataupun 5 koin secara umum Five of Pentacles itu diartikan perubahan perlu dilakukan untuk mendapatkan perubahan ekonomi perubahan keuangan dan perubahan di dalam segi kehidupan yang tujuannya adalah menunjang kehidupan mendapatkan keuangan yang lebih bagus dan meningkat di bulan November tahun 2020 jadi disini menggambarkan untuk keuangan Soran Scorpio di bulan November Seorang Scorpio membutuhkan suatu perubahan di dalam kategori mengkontrol keuangan di dalam kategori mendapatkan pemasukan dan melihat pengeluaran di bulan November yang di mana di sini keuangannya akan berdampak positif dan keuangannya akan meningkat di bulan November dan di sini seorang Scorpio memerlukan suatu perubahan di dalam kategori pekerjaan ataupun perubahan di dalam suatu tindakan untuk mendapatkan keuangan yang lebih meningkat di bulan November tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Queen of Sword. Secara umumnya, Queen of Swords itu diaplikasikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, di sini menggambarkan keuangan Scorpio di bulan November tahun 2020 memerlukan suatu perubahan yang dimana adalah mengontrol pengeluaran dan pendapatan dan tujuannya adalah untuk meningkatkan serta mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan November yang dimana seorang pasangan akan mendukung seorang Scorpio di dalam meningkatkan keuangan di bulan November tahun 2020 dan jika kartu di empress kita gabungkan dengan keuangan seorang Scorpio di sini menggambarkan Scorpio perlu melakukan perubahan di dalam kategori usaha untuk mendapatkan keuangan yang lebih meningkat dan di sini seorang pasangan ataupun di empressi itu menandakan keluarga Scorpio mendukung seorang Scorpio dan memotivasi seorang Scorpio untuk meningkatkan keuangan dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan November tahun 2020. Dan untuk kartu kari pekerjaan seorang Scorpio adalah Three of One ataupun tiga tongkat. Secara umum, Three of One itu diartikan belajar melepaskan sesuatu dan mendapatkan sesuatu yang baru yang lebih besar artinya dibanding sebelumnya. Dan di sini, semua pekerjaan tidak bisa kita lakukan secara bersamaan. Dan di sini menggambarkan untuk kami pekerjaan seorang Scorpio di bulan November tahun, seorang Scorpio perlu melakukan suatu perubahan. Yang di mana di sini perubahannya adalah belajar melepaskan pekerjaan yang tidak menghasilkan dan mencoba pekerjaan yang baru. Dan di sini juga perubahannya perlu Scorpio lakukan adalah belajar. Untuk mengerjakan satu persatu pekerjaannya, karena semua pekerjaan tidak bisa Scorpio lakukan secara bersamaan dan hasilnya tidak akan maksimal. Jadi, di sini disarankan perubahan yang perlu dilakukan oleh Scorpio adalah melakukan suatu pekerjaan satu persatu dan mendapatkan hasil yang maksimal, di mana mendukung pekerjaan karir kehidupan dan keuangan Scorpio sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Cups. Secara umumnya King of art itu diartikan seseorang yang lebih tua, ataupun yang lebih matang, serta yang lebih dewasa dari Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Scorpio perlu melakukan perubahan pekerjaan, di mana harus mengerjakan satu persatu dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Dan di sini, seorang orang tua ataupun seorang keluarga serta sahabat seorang Scorpio memberikan motivasi dan masukan kepada Scorpio untuk menatap dan meniti kembali pekerjaan dan karirnya di bulan November tahun 2020. Dan jika kartu di Impress kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan, Scorpio di sini menggambarkan Scorpio mendapatkan dukungan dari seorang orang tua, dari keluarga, dan di sini seorang King of Cups merupakan seorang saudara Scorpio yang memberikan suatu motivasi dan masukan yang sangat positif di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan pekerjaan, karir, keuangan dan kehidupan Scorpio di bulan November tahun 2020. Dan untuk kartu hubungan asmatasuran Scorpio adalah Seven of cup ataupun tujuh piala Secara umum Seven of cup itu diartikan memiliki banyak keinginan Serta memiliki banyak impian, memiliki banyak cita-cita Dan memiliki keinginan untuk memiliki pasangan yang lebih dari satu Sehingga di sini akan lepas kendali ataupun Gagal mengkontrol hubungan asmara di bulan November tahun 2020. Jadi di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Scorpio di bulan November itu akan terjadi memiliki keinginan untuk mendapatkan pasangan yang lebih dari satu, yang dimana di sini berdampak negatif kepada kehidupan dan berdampak negatif kepada hubungan asmara seorang Scorpio bersama pasangan, yang dimana seorang Scorpio gagal fokus kepada pasangan yang berada di depan matanya karena di sini seorang Scorpio menginginkan pasangan yang lebih dari satu ataupun memimpikan pasangan yang lebih dari satu di bulan November tahun 2020 dan untuk kartu support energinya adalah page of one secara umum page of one itu diartikan seorang anak jadi di sini menggambarkan seorang Scorpio memiliki keinginan untuk memiliki pasangan yang lebih dari satu di bulan November yang dimana seorang Scorpio akan gagal fokus kepada pasangan yang berada di depan matanya saat ini dan seorang anak akan mengingatkan seorang Scorpio untuk menjalin hubungan yang lebih harmonis bersama pasangan yang berada di depan matanya saat ini dan jika kartu di empress kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Scorpio di sini menggambarkan seorang Scorpio memiliki angan-angan ataupun memiliki impian untuk memiliki pasangan yang lebih dari satu sehingga di sini pihak keluarga akan menekhati serta menegur seorang Scorpio agar fokus kepada pasangan yang berada di depan matanya saat ini sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis dan bahagia bersama seorang pasangan di bulan November tahun 2020 dan untuk angka keberuntungan seorang Scorpio di bulan November itu berada di angka 445 53 38 dan 83 baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Scorpio di bulan November tahun 2020 semoga bermanfaat ingat like komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya